assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim yang dimuliakan Allah perkenankan kami untuk berbagi terkait tata cara sholat Gerhana sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait tata cara sholat Gerhana ada beberapa pembahasan fikih yang perlu kita ketahui yang pertama, sholat gerhana disyariatkan bagi kaum muslimin yang melihat peristiwa gerhana matahari atau bulan. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Fa Jika kalian melihat gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, dianjurkan untuk mengundang kaum muslimin dengan panggilan as-salatu jami'ah. Dari Abdullah bin Amr an beliau berkata, Lama kasafatis syamsu ala ahdi Rasulullah s.a.w. nudiya inna salata jami'ah. Ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi s.a.w. diserukan inna salata jami'ah. Makna kalimat ini adalah: "Hadirilah solat yang dilaksanakan secara berjamaah." Ini yang ketiga: Solat gerhana hendaknya dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Imam Bukhari membuat judul bab dalam sohihnya. Babu sholatil kusufi jama'atan bab sholat kusuf secara jama'ah Al-Hafiz menjelaskan jika imam tidak datang Maka salah satu di antara masyarakat menjadi imam bagi jama'ah yang lain Ini adalah pendapat mayoritas ulama Fathul Bari Yang keempat bacaan sholat dikeraskan Meskipun dilaksanakan di siang hari Imam Bukhari membuat judul bab dalam Sahihnya Babul Jahri Birtiranatin Fil Kusufi Bab mengeraskan bacaan ketika sholat kusuf Gerhana yang kelima dianjurkan bacaannya panjang demikian pula ruku dan sujudnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan masajadtu sujudan wa dan kana atwal minha saya belum pernah melakukan sujud yang lebih panjang daripada sujud salat gerhana hadis riwayat bukhari yang keenam wanita dianjurkan untuk ikut salat gerhana di masjid imam bukhari membuat judul bab babu sholatin nisa'i ma'arrijali fil khusufi. bab wanita ikut sholat kusuf bersama laki-laki yang ketujuh ialah dianjurkan memberikan khutbah ada khutbah yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam ialah Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. satu Melafalkan niat. Usholli sunnatal khusufi ini imaman atau makmuman lillahi ta'ala saya sholat sunnah gerhana bulan dua raka'at sebagai imam atau makmum karena Allah ta'ala usalli sunnata liqusufi syamsi imaman atau makmuman lillahi ta'ala saya sholat sunnah gerhana matahari dua raka'at sebagai imam atau makmum karena Allah ta'ala yang kedua takbiratul ihram membaca doa istiftah kemudian berta'awud dan membaca surah al-fatihah dilanjutkan membaca surah yang panjang yang ketiga kemudian ruku dengan memanjangkan rukunya keempat kemudian bangkit dari ruku i'tidal dengan membaca sami Allahu liman hamidah yang kelima setelah i'tidal ini tidak langsung sujud namun dilanjutkan membaca surah al-fatihah dan membaca surah yang panjang serta berdiri yang kedua ini lebih pendek dari berdiri yang pertama Keenam, ruku kembali Ruku kedua ini yang panjangnya lebih pendek dari ruku yang pertama Tujuh, bangkit dari ruku, yang i'tidal Dengan membaca sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Delapan, sujud yang panjang dengan mengulang-ulang bacaan Sembilan, duduk di antara dua sujud 10. Sujud kembali 11. Bangkit dari sujud lalu mengerjakan rokaat yang kedua Sebagaimana rokaat yang pertama Namun lebih pendek dari rokaat sebelumnya Terakhir, tashahud dan salam Wallahu a'lam bi'ssawab